Sebaliknya waspadai jika harga emas US terus bergerak ke bawah dan menembus level 1772.40 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1757.81. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081